Oke geng, dalam video kali ini kita akan pergi ke salah satu tempat Tujuan kita adalah di Karosorizal Bagi teman-teman yang berada di luar sana Silahkan untuk klik tombol subscribe, like dan komennya Karena tombol subscribe itu gratis dan gratis Kami akan melihat uh, bagaimana bentuk suasana dari tempat perbengkelan dari Karosorizal Let's go bro! To my channel And also press this bell icon. proses pergi ke tempat bengkel zalajo jalan bebas kilometer 20 Ajo selaku bos dari pemilik karoseri Ajo. Coba ini ini tuh Simpel aja, ah, simpel. Thank you. proses pengerjaan, pemasangan lantai, bedam truk, ah. suasana di bengkel Paso Ajo dalam proses renovasi To next orderan selanjutnya Ini salah satu tim dari dari Sorital Ajo proses pembuatan atau pengelasan yang Yang ingin melakukan proses modern seperti bak truk, silahkan saja datang di cross Rizal aja. lepas kilometer dua Bosnya belajar. Bos, sedikit bos, lihat kamera bos. Terlalu kaku ya, Bos, lihat kamera ya. Aduh. Begitu teman-teman yang ingin melakukan proses pembuatan badam truk, bak bakminil 300, dan lain-lain, silahkan datang saja di Karoseri Zal Ajo. Dan ini merupakan orderan keberapa, Bang? Lupa. Hmm. Yo, ikut. Ini mekaniknya, adik bang Izal nih, adanya bos. <laughs> Searching saja nanti di Google. Suasana di bengkel Karosori Zalajo Jalan bebas kilometer 20 Begitu teman-teman rekan-rekan yang ingin melakukan proses pembuatan 4D Mbak, Mbak Minel 300 dan lain-lain Silahkan saja datang ke sini ya Karena kami akan mengutamakan kualitas pelayanan Serta mutunya Bosnya. ya Jalan bebas kilometer 20 Begitu teman-teman rekan-rekan yang ingin melakukan order barang Silahkan kontak person nomor Zalajo itu. Zalajo Carui <laughs> yeah. Nih Order satu lagi yang datang Di karusuri Zalajo silikon Bang Bro. Saksikan di channel YouTube-nya nanti. Proses pengerjaan pemberian silikon. Ya, bagi teman-teman yang ingin melakukan proses pemesanan hidrolik atau pembuatan bak dam truk silahkan saja datang di Karos Rizal Aco Jalan Bebas Kilometer 20. Insya Allah kami akan mengutamakan kualitas pelayanan serta mutunya. Hmm. Hmm. beraki salah satu mekanik. Berbicara lah, bro. Kok diam? Kerja, kerja. <tuh>. proses pemotongan.